lampu merah tanjo eh, pemenang gendam <laughs> <laughs> bak di mana? Sikit-sikit mau kita ya mau beli bakso mamanya apapun makanan minumannya bakso iksan setting. 來,順利 Abiento de comer Jalan pemenang 安塞的。 Begini, bi air. Pengolahan mod ini, pengolahan mod ini. Ya, balon mod. Ini pemandangan di atas bukit mentigi. Ya, ada hotel villa di atas. kurang nempel diannya Ini di Kecinan Kecina Kecina pemandangan sepanjang jalan Kecinan pemenang Pemenang Malaka, Lombok, Bocara. Ini banyak pohon lantoro di sini. Tuh, semua sepanjang jalan pohon lantoro Makanan sapi doang? Iya. Ipin dengan, Ipi dengan. Iya, orang memelihara itu. Tidak bisa diambil ya? Oh, iya, nggak boleh ambil sembarangan. Oh. Tandangannya di <laughs> Peleng. Itu kasih makan sapi, ini lokasinya di Teluk Nara. pandanan antar desa Malaka Jadi mengingat a yeah. di そうですね Mas meempat kan ni Pak batasan Nipah bersama Malimbu Hotel Miring Hotel Mars Bati Bu dan maling bu. The Royal.